Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Bang Suryono. Masih setia dengan belajar bersama berbagi ilmu siturana semoga bermanfaat. Kali ini akan saya sampaikan program Indonesia Pintar, yaitu langkah-langkah konfirmasi PIP tahun 2021. Baiklah, sebelum kita mulai, kita baca basmalah terlebih dahulu. Semoga kegiatan ini dapat barokah. Bismillahirrahmanirrahim, bapak ibu semuanya, bahwa konfirmasi penerima PIP oleh satuan pendidikan berfungsi untuk memastikan bantuan PIP itu tepat sasaran. Maksud dari tepat sasaran adalah: Dana bantuan program PIP benar-benar ditujukan bagi anak-anak yang berasal dari latar belakang keluarga miskin atau rentan miskin, dan atau karena suatu hal yang sesuai dengan syarat penerima PIP. Dengan demikian, pemerintah bisa membantu meringankan biaya pendidikan peserta didik hingga dinyatakan lulus serta mencegah kemungkinan peserta didik putus sekolah. Langkah-langkah konfirmasi PIP tahun 2021. Yang pertama, buka web browser menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox atau yang lainnya. Yang kedua, kunjungi laman https://pib.kemendikbud.go.id/enterprise. Yang ketiga, pada laman ini nanti kita bisa login dengan dua cara, bisa menggunakan username NPSN dan password serta kode registrasi Dapodik dan cara yang kedua adalah menggunakan akun Dapodik. Yang keempat, setelah login dan tampil halaman beranda atau dashboard, klik menu siswa. Yang kelima, kemudian akan keluar seluruh daftar peserta PIP. 6. lakukan filter pada penerima berdasarkan tahun, tahap, dan status pencairan Ketujuh Pada setiap data penerima PIP terdapat teks konfirmasi Yang 8. Teks konfirmasi pada salah satu data peserta PIP ditentukan salah satu pilihannya Ada pilihan beda jenjang, kembali ke negara, lulus, meninggal, menolak, Mutasi, sudah aktifasi, sudah cair, tidak bisa dihubungi dan tidak sekolah. Setelah kita pilih nanti bisa konfirmasi. Keterangannya beda jenjang. Jika data penerima PIB sudah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan sebelumnya, namun masih tercantum datanya. Kembali ke negara, artinya. Bantuan tersebut khusus untuk peserta didik yang menempuh pendidikan tetapi sudah kembali ke negara asal Lulus artinya hampir sama dengan beda jenjang yaitu telah melanjutkan ke sekolah lebih tinggi tingkatannya Meninggal artinya siswa tersebut sudah meninggal tetapi datanya masih tercantum di Dapodik sehingga dinyatakan sebagai penerima PIP Menolak pada pilihan ini, satuan pendidikan dan keluarga berhak menolak bantuan PIP dengan alasan tertentu berdasarkan validasi tertentu. Sudah cair artinya bantuan PIP pada tahun dan tahap tersebut sudah dicairkan, tidak bisa dihubungi. Jika satuan pendidikan telah berupaya melakukan komunikasi dengan pihak penerima terkait dengan berkas yang diperlukan untuk pencairan namun tidak ada jawaban maka satuan pendidikan bisa memilih opsi tidak bisa dihubungi Yang terakhir, tidak sekolah Opsi ini dipilih jika penerima sudah tidak bersekolah lagi di satuan pendidikan tersebut dengan alasan tertentu namun masih tercantum datanya sebagai penerima PIP 10. Setelah dipastikan data telah sesuai klik konfirmasi 11. Jika data perlu direvisi atau ditinjau ulang klik tombol close demikian ada 11 langkah yang perlu dilakukan dalam konfirmasi data PIP tahun 2021 untuk itu lebih jelasnya mari kita bersama-sama kita lihat tutorialnya. Seperti langkah pertama tadi kita masuk ke Google Chrome, bisa Mozilla atau Firefox yang lainnya. Kita masuk Google Chrome. Kemudian kita ketikkan di sini alamatnya PIP GO KoIT 2021. Kita enter. Kita pilih Si Pintar Interface. Si Pintar Interface. Kita klik. Kemudian muncul seperti ini. Username password login sebagai Dinas Pribadi. Nah, ini kita pilih ya. Ini kita pilih sekolah. Setelah itu, di sini kita bisa masuk login sebagai sekolah, bisa melalui login NPSN bisa melalui the depodik kita masuk kalau nbsn berarti kita nanti menuliskan nbsn serta nomor korek kode registrasinya kalau kita lakukan pakai depodik kita menggunakan username dan password depodik kita coba pakai depodik ya kita masuk melalui dapodik akun dapodik kita ketikkan username dapodiknya dan passwordnya kemudian masuk inilah dashboard si pintar untuk pip kita setelah kita login, di sini sebelah kiri ada menu beranda, dashboard siswa, sk pemberian. Kita buka aja. Di sini, kemudian ada tahun. Kemudian di sini ada tahap, bisa kita pilih. Ada saat, tahap 1 dan tahap 4 atau menginginkan semuanya juga bisa dan disini juga ada status pencairan bisa kita cek belum cair ataupun sudah cair gitu. sekarang kita coba untuk semua tahap 1 dan tahap 4 kita klik untuk semuanya kemudian statusnya pencairan kita coba belum cair Misalnya seperti ini Kita ingin mengecek Kita cari Kemudian kita cek, Ternyata Siswa kita Semuanya Ini tidak ada data Belum cair Namun kita cek ke Cair Kemudian kita cari Ini datanya. Di sini, tanggal cair ternyata sudah ada tanggal pencairan, yaitu pada tanggal 16 April 2021. Di sini, kita cek di sini asal sekolahnya, kabupaten, nomor rekeningnya, keterangan. Pencairan dapat dilakukan paling cepat tanggal 19 April 2021. Jadi, sudah ada di sini. Tuh, tadi siswa SK pemberian. Sekarang siswa nominasi. Siswa nominasi juga demikian. Tahap berapa? Aktivasinya berapa? Di sini ada satu, ada siswa nominasi perlu dikonfirmasi karena di sini belum aktifasi. Kemudian kita cek lagi siswa usulan sekolah. Usulan sekolah, di sini ada keterangan usulan sekolah maupun yang sudah ber -SK. Kita ambil semuanya aja untuk ngecek. Total siswanya 101. Usulan sekolah 75 dan sudah ber SK 20. Nah, ini masih usulan sekolah, ini sudah ber -SK. sudah diusulkan ke dinas kabupaten. Ini ngeceknya. Dan seterusnya Seperti di awal tadi Kita akan Melangkah-langkah konfirmasi Kita klik siswa kita Dalam siswa, siswa ini Kemudian Kita pilih tahun Tahun 2021 Kemudian Kita Coba tahap pertama Untuk Semua Siswa Tahap pertama Kemudian kita cari Untuk tahap pertama ini Sudah cair Dan hanya untuk siswa kelas 6 saja, sehingga siswa kelas enam ini di sini sudah dikonfirmasi sudah lulus. Kita tahap yang keempat, kemudian kita cari, kemudian cari. Nah, ini kita praktekkan tahap yang keempat. Di sini ada NISN. Kemudian di sini ada tanda plus kita klik. Di sini ada keterangan pencairan dapat dilakukan paling cepat tanggal 19 April 2021. Terus di sini nominal, kelasnya 3 tanggal pencairannya 16 April 2021. Namun sekolah kita belum konfirmasi. Untuk itu yang berperan konfirmasi ini adalah operator dapodik. Maka ini di Konfirmasi ini kita klik. Kemudian konfirmasi data. Di sini ada pilihan seperti tadi. Beda jenjang, kembali ke negara, lulus, meninggal, menolak, mutasi, sudah aktifasi, sudah cair, tidak bisa dihubungi, tidak sekolah. Maka sesuai dengan keadaan siswa kita, kita pilih di sini. Kalau sudah cair. Berarti di sini kita klik "sudah cair". Sudah cair, kemudian di, di sini dituliskan "sudah cair". Kita ketik di sini "sudah cair". Tanggal berapa itu tadi? Dilihat di buku rekeningnya, tanggal misalnya 16 April 2021 dengan nomor rekening, misalnya, dilengkapi dengan nomor rekening. Nah, ini di sini. Kalau sudah ditulis seperti ini, maka dicocokkan dulu dengan buku rekeningnya sudah terdaftar belum ke tahap keempat. Kemudian dikonfirmasi. Namun jika data ini salah, maka di close. Demikian. Ini adalah langkahnya seperti itu. Jadi semua ini dikonfirmasi disesuaikan cerita yang ada di sekolah demikian cara untuk mengkonfirmasi PIP tahun 2021 karena PIP ini ada hubungannya dengan Dapodik pusulannya lewat Dapodik namun yang berperan penting adalah selain operator adalah kepala sekolah. Ini kaitannya dengan nanti usulan siswa sekolah ini. Nah, di dalam usulan ini yang berhak mengusulkan adalah pihak sekolah. Siswanya disusulkan 101 total usulan 75 yang sudah beresk 20 kita betul-betul menyeleksi siswa kita ini layak mendapat PIP atau tidaknya gitu jadi disamping operator atau PS kepala sekolah dan guru yang lainnya membantu untuk menentukan siswa-siswa yang mendapatkan PIB. setelah ini kita usulkan kemudian ada tugas lagi yaitu mengupload identitas file siswa ini sebelah kiri sebelah kiri ini ada upload identitas siswa di sini upload identitas siswa kemudian ini kita pilih tahunnya kemudian siswanya kita pilih kita bisa mengetik Nama atau nama awal, misalnya kita ketik nah, "misal #Petra", maka di sini akan muncul, misalnya ini, nah, ini esennya. "kemudian betrand Rizki Atitya Putra", "kelengkapan file belum ada", maka tugas kita adalah meng mengunggah file file yang pertama adalah file halaman tabungan pertama jadi yang ada identitas sesuanya kemudian yang ketiga kedua adalah file mutasi terakhir berarti pencairan terakhir yang ketiga bukti tarik ATM ini jika menggunakan ATM bisa asli ataupun fotokopi. Terus yang keempat, file identitas siswa bisa berupa KIA, KTP, kartu keluarga ataupun rapot. Ini semuanya di scan kemudian diunggah. Kalau sudah semuanya kita upload. Ini untuk melengkapi data identitas siswa di Dapodik pada PIP. Demikian yang bisa saya sampaikan langkah-langkah untuk konfirmasi PIP di tahun 2021 beserta unggah file identitas siswa penerima PIP. Terima kasih Bapak-Ibu atas kerjasamanya untuk belajar bersama berbagi ilmu sederhana semoga bermanfaat Yang bisa saya sampaikan dalam program PIP yaitu langkah-langkah konfirmasi PIP di tahun 2021 Demikian apabila ada kesalahan saya mohon maaf wabilai taufik walidayah